Hai hai hai Bagi sebagian orang memancing adalah kegiatan yang membosankan Karena harus duduk dan menunggu sampai umpan mendapatkan ikan Tetapi tidak bagi yang mengembari kegiatan memancing dan menjadikannya sebagai hobi Namun tahukah kalian bahwa memancing ikan sebenarnya sudah masuk kategori olahraga loh Jadi hobi memancing ikan bisa menyehatkan Memancing bisa dibagi menjadi dua, yaitu memancing di alam liar dan memancing di kolam atau empang buatan. Perbedaannya, jika memancing di kolam atau empang, ikannya telah diketahui jenisnya. Sedangkan memancing di alam liar, ikannya beraneka jenis. Namun jika memancing di alam liar, ada risiko yang harus siap kita hadapi, seperti bertemu dengan hewan buas, tenggelam di sungai, atau diganggu oleh penunggu sungai. Kejadian tersebut juga pernah dialami oleh seorang warga yang sedang asyik memancing namun tiba-tiba ia melihat seekor harimau melintas di sebuah kebun sawit milik warga yang berada di kampung Sengkemang kecamatan Kotogasip, Gasip, Kabupaten Siak Riau, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat lalu. Warga yang mengaku setelah melihat keberadaan Raja Riba itu langsung bergegas meninggalkan lokasi tempatnya memancing. Eh, tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Pada pagi harinya, ia kembali ke lokasi kebun sawit tempatnya memancing tadi. Alangkah terkejutnya, ia melihat jejak kaki harimau yang ia lihat pada saat memancing. Setelah mengetahui jejak itu, warga yang melihat keberadaan harimau itu langsung melapor. Laporannya kita terima dan hari Senin kemarin, kita bersama beberapa pihak terkait langsung melakukan pemantauan dan pengecekan ke lokasi kejadian. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, ternyata memang ditemukan adanya jejak harimau sesuai laporan yang diterima. Jelas camat Koto Gasi. Camat Koto Gasi juga mengatakan, Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BKSDA terkait temuan jejak tersebut untuk segera ditindaklanjuti. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah saat malam hari. Sudah kita laporkan ke BKSDA, kita himbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan waspada, serta mengurangi aktivitas di luar rumah saat malam hari, kata camat Kotogasi. Imbauan serupa juga disampaikan Kapolsek Sekotogasip. Ia berharap masyarakat dapat saling memberikan informasi apabila melihat dan mengetahui keberadaan hewan buas tersebut. Mari bersama-sama kita saling menjaga keamanan dan kenyamanan di Kecamatan Kotogasip ini. Apabila ada yang melihat dan mengetahui keberadaan hal-hal berbahaya seperti hewan buas itu, segeralah memberikan informasi kepada pemerintah maupun pihak kepolisian dan mengurangi aktivitas di luar rumah saat malam hari.